Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama para sahabat ada kabar spesial banget nih. Tentunya dari Om Izhar para sahabat ya ketika di Tentunya berhal mengenai Dede Lesi kejurna. Di situ Om Izhar menyampaikan bahwa Dedek Oleski adalah sosok tentunya menantu dan banget bersahabat, ya, apalagi Om Izhar menyampaikan bahwa tentunya ini adalah settingan Allah luar biasa banget. Bersahabat ya, semakin bangga tentunya. Tak disangka-sangka, Lesi dan Rizky Bilar bisa berjodoh bersahabat ya, dan sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan. Om menyampaikan, settingan Allah memang sangat indah. Tentunya live Instagram Kakak sama Pai yang terbukti saat Kakak ketemu sama Dede itu persahabat ya. Memang doa kita semua juga, tentunya memang luar biasa bang persahabat ya yang selalu mendoakan, mensupport, mendukung buat menyatukan Lesti dan Rizky Billar. Postingan tersebutlah diri post kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Settingan Allah begitu indah yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin Memang luar biasa banget persahabatnya The best Semakin bangga, semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah postingan di sini, tentunya sudah terjawab fakta baru, para sahabat ya, foto shoot ketika Lesti dan Rizky Bilar memakai baju biru, para sahabat ya, ini prewedding. Ternyata ini prewednya ketika Rizky Pilar photoshoot dilakukan pada hari Minggu pagi tanggal 2 Mei 2021 yang lalu persahabat ya Masya Allah luar biasa persahabat, ya, tidak gembar-gembor tentunya kejutan postingan foto yang selama ini tertimbun akhirnya diposting juga persahabat ya tentunya sebentar lagi akan mengadakan acara lamaran semua foto-foto kiut foto-foto private weightless dan Rizky Bilar tentunya sudah diposting luar biasa tentunya selama ini kita menunggu-nunggu kejutan akhirnya tentunya sudah terjawab para sahabat ya doa terbaik kita selalu berikan mudah-mudahan acara lamaran nanti dilancarkan amin ya robbal alamin postingan ini telah diri post oleh akun Instagram underscore 0501 ada sebuah kalimat kaca juga yang dituliskan Terungkap fakta baru photoshoot pre-wedding yang ini dilakukan hari Minggu pagi tanggal 2 Mei 2021 Masya Allah, tabarakallah Tentunya banyak sekali komentar dan dibagi respon dari para fans Salah satunya dari akun Safarisman Disitu mengatakan, kejar eginya, suruh ngejar Instagram, ini para sempat ya Doakan saja mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kelancaran terus untuk acara lamaran dam sampai Acara akad resepsi pernikahan dari idola kesayangan kita. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan dari IGAS-nya, Bang Derry. Para sahabat ya, di situ memposting tentunya bersama si cantik, Lesti Kejora, ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Derry. Di situ mengatakan, "Adikku sudah akan jadi istri dan ibu dari adikku yang laki-laki." Jadi, ada berapa adikku di kata-kata ini ya, adikku hahaha lesti kejora hadiahnya dapat HP iPhone dari papi putra Siregar, kata adikku lesti kejora, adikku perempuan putra Siregar, kak Septi Siregar, wow tentunya jadi lesti mendapatkan kado HP spesial para sahabat ya dari bang putra luar biasa, mudah-mudahan doa terbaik juga selalu diberikan oleh orang-orang hebat, tersahabat ya ini semakin bangga. Banyak sekali orang-orang baik yang selalu mendukung buat hubungan Leslie dan Rizki Bilar Ke kabar berikutnya para sahabat, kita lihat juga di sini ada ungan spesial juga para sahabat ya yang mana? Tentunya Markona siap-siap mendapatkan surat cinta persahabat ya dari Bang Dery Ada sebuah kalimat tentunya yang di Posting oleh Bang Derry Surat Cinta It's time to play Karma do anything, see you Tanggal 86 2021 para sahabat ya, baru diunggah saja hari ini Oleh Bang Derry Dan tentunya kita lihat juga Ada sebuah postingan dari Akun Teotun Persahabat sahabat ya, disitu Mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti Bilar dan Bang Derry juga Bersatu kita teguh Wow, persahabat ya Lesti Resti Bilar tentunya Markona siap-siap aja menerima surat cinta dari idola kesayangan kita bersahabat ya Tentunya di sini postingan tersebut tersebutlah diripost oleh Leslar Lovatix Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Hayo loh, panas dingin kan? Gak tenang hidup lu? Gak usah sok keras deh keciduk ntar nangis Mama menuh surat cinta untukmu? katanya bersahabat ya, wow memang luar biasa banget nih Tentunya kali ini nggak akan dikasih ampun lagi Tentunya siap-siap untuk Markone yang selalu iri Yang selalu nyinyir untuk mengusik hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri Komentar dan respon dari para fans nih dari akun Instagram Iyan ada mengatakan Siap-siap deh ku yang bobok di Hotel Predio Katanya malah sabat, ya Ada juga komentar lain dari akun Instagram sdrun underscore mengatakan kali ini jangan kasih ampun tuh kuyang-kuyang katanya para sahabat ya. Berikutnya ada komentar juga dari akun Instagram kusmayanti03 mengatakan warga Konoha deg-degan nyambut hajatan Leslar kunyang deg-degan ngantri dapetin surat cinta kalau ambil masuk penjara anggap aja kado buat Leslar ya wah aduh luar biasa banget para sahabat ya. Mudah-mudahan saja tentunya tidak ada lagi orang-orang yang syirik dan iri kepada Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada postingan spesial, Para sahabat ya sebelumnya semalam kita mendapatkan vitamin Lesti dan Rizky Bilar lagi pilih-pilih cincin untuk acara lamaran. Para sahabat ya kita lihat aja tuh mereka sibuk banget. Apalagi mereka menunjukkan kemesraan bersahabat, ya, saat tentunya pilih cincin lamaran, membuat heboh para fans, dan tentunya membuat baper kita semua. Setelah memilih cincin untuk acara lamaran, Lesti dan Rizky bilang tentunya kita lihat keciduk wasabat yang ada di suatu tempat nih, yakni tentunya di lapangan sepak bola, persahabat ya. Untuk menemani Rizky Bilar bermain sepak bola, aduh luar biasa. Calon istri selalu mensupport dan selalu mendukung apa yang dilakukan oleh calon suaminya. Prasahabat ya, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusan Dede Oles dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan prasahabat ya, kita hari ini juga mendapatkan kejutan dan vitamin baru selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin ide informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.